Ya saudara hari ini ingin mereview di stok yang mungkin barangkali bisa menjadi bahan pertimbangan maupun rekomendasi buat paraan mobil bekas Ini kita ada Innova Tipe E bertransmisi manual Bertransmisi manual pajaknya sangat murah Pajaknya itu Kena berapa tuh bang? 27 an? 27? 2 Wah sangat murah tuh 2,7 Kurang lebih saudara, Mobilnya barangkali cara ada yang incer warna hitam mobilnya masih bagus masih genjreng-genjreng ya body-body body-bodynya body, body masih mulus nah, yuk kita lihat ke samping bisa dilihat ini masih enak banget genjreng-genjrengnya nih velgnya sudah racing dengan profil ban profil lima 205 enam 65 ring 15 Velg-velgnya Telek. masih bagus bannya pun masih sangat tebal-tebal semua pemakaiannya masih sangat bagus sudah ada blower. interiornya masih bersih bagus tidak ada masalah sudah dilengkapi dengan sarung jok ya flat rim sarun jok tapi tidak permanen masukkan korek untuk kategori bagasi masih aman semua ya semua. kita cekin masih aman semua insyaallah mobilnya benar-benar bagus yuk kita ke mesin kita cek mesinnya untuk mesinnya kita masih cek. bagus masih garing banget nih ya yeah. mesinnya masih garing ini masih bagus semua tulang-tulangannya mesinnya pun tidak ada yang rembes kaki ini pun enak ya kaki masih enak banget mesinnya pun masih responsif ini mobilnya saya rekomendasi untuk kredit atau cash bisa langsung hubungi saya Oke baik yang kedua kita ada lagi nih Lagi oh, Jadi untuk mobil kedua nih bang ya nah, Ini yang mobil kedua Mobil kedua mobil Grand Max tahun 2009 juga 2009. Yang CC nya 1300cc Tahun 2009 bertransmisi manual tipe D. Tipe D. Nah, AC-nya masih dingin mesinnya masih sehat. Masih sehat. Mobilnya masih penting, masih bagus. Untuk tahunnya bang gimana Lain bang? tebal. Tahun 2009 untuk pajak pun panjang sekali pajaknya di dida... pajaknya Januari 2023 tahun depan masih panjang jalan tol dan juga untuk alamat SNK di Tangerang Kota ya Tangerang Kota gampang untuk Tangerang Kota. Dan untuk nilai pajak pun murah sekali, 1,7 yuk Kita lihat, ini insya Allah aman, gak bekas nabrak. Nah, untuk interior masih sehat, masih bagus, masih cukup rekomendasi buat saudara yang mungkin ingin memilih kendaraan multifungsi untuk keluarga maupun untuk usaha. Ya sudah. Sarung joknya pun sudah kita retrim pakai sarung jok. Kita lihat belakangnya lagi nih. Untuk pintu-pintu pun masih asli ya. Tahun 2009. Kalau original. Yang, uh, kotor warnanya wajar. Karena memang tahunnya tahun tua. Untuk harga pun rekomendasi. Uh, saudara so, bisa japri aja ke saya. Masih bagus. Barangkali ada yang berkenan bisa langsungin. Oke. Okay. berikut saya rekomendasi. Oke okay, baik Selanjutnya nih Avanza Tahun 2011 Oke okay, selanjutnya Avanza tahun 2011 Bertransmisi otomatis Warna silver Pajaknya panjang Januari tahun depan Sama ya Panjang Jalan tol Warna silver Mobilnya masih sangat antik nih Di beberapa bagian masih Catnya masih original banget Untuk ban pun masih sangat tebal dengan profil bannya pun sekitar 185 per 70 ring 14 buat transmisi otomatik mesinnya, metiknya masih enak, rest masih responsif insya Allah nggak ada masalah, untuk interior dalamnya pun masih sangat bagus interior dalamnya bersih, wangi, tidak ada masalah Masih sangat aman Dan juga mobilnya tidak bekas banjir maupun tidak bekas nabrak Untuk mesin pun masih original bawaan dari pabrik Patron dan bull pun masih sangat original dari bawaan pabrik Mesin pun tidak ada yang rembel Mesin methodnya masih sangat responsif tidak ada masalah Pemakaiannya pun masih sangat normal Untuk nilai pajaknya Masih sangat murah Pajaknya sekitar 2,4an per tahun ya Ini untuk alamat SNK Alamatnya di daerah Tangerang Selatan Mobilnya masih sangat bagus Dan secara bisa langsung jatuh saya Mau, Maupun cash ataupun kredit Siap bantu dan nanti, Abah semua rekomendasi. Kalau ada yang mau kredit, insya Allah bisa bantu. Mumpung buru-buru, masih keburu nih sebelum Lebaran, masih bisa terima karena sekarang imannya finance tuh lagi repot banget ya. Jadi, prosesnya bisa sampai dua mingguan loh, saudara. Kalau emang udah berminat buru-buru, kita bantu untuk proses ya. Supaya hari-hari menjelang Lebaran tidak keteteran ya, saudara. Ya, oke, okay, baik, ada lagi. Mobil Batana Mobil Batana tahun 93 Di Batana GX Pajaknya hidup Bulan 9 September Masih bagus banget Masih garis Masih, bodi, masih garis semua nih Tahun, 2000, tahun 93 ya mobilnya antik banget, ban-ban masih sangat tebal dengan profil ban profil bannya 235 per 60 ring 16 oh, masih langsam banget loh setara ya, enak nih, nah ini kita jual kalau ini mobil antik memang harga pasarnya masih mahal ya, ini harganya kita jual 60 juta 60 juta aja Dego halus ini pun Masih bagus enggak ada yang karat ya Guys masih Sangat layak sekali Buat kalian koleksi mobil ini Guys saudara Apabila ada yang berminat bisa langsung Menghubungi saya Baik, apabila ada yang kurang atau yang mungkin kurang berkenan, mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup ya. Mobil Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam sukses.